Mungkin semacam ini, dan saya memberikan isi. Tapi di sini, saya memberikan tag area, dan di tag area, saya memberikan ini lagi penutupan tag area. Hampir sama, tapi tidak sama. Dan di sini saya memberikan hate, dan di hate saya memberikan oke, okay, titik 2 dan mungkin 60 pixel, titik koma. Dan sekarang, jika saya simpan, lalu saya pergi ke sini, saya login dulu. 1, 2 3 4 5 dan saya pergi ke buat artikel maka saya sudah mempunyai judul dan isi artikel saya bisa mengatur ini dengan memberikan tabel tabel lalu di sini tr td dan di sini saya memberikan td dan di sini light right dan di sini saya memberikan closing td lalu pembukaan td dan di sini saya memberikan closing TD, dan di sini TR closing TR. Oke, okay, seperti itu. Dan saya memberikan di sini TR, TD, dan di sini TD-nya juga saya memberikan align right. Dan disini saya memberikan... Closing TD... TD... Dan di sini Closing TD... Dan... Closing TR... Lalu... Saya memberikan lagi... Untuk... Tombol... Saya memberikan... Oke di sini tr td gul cool. oke tidak usah gul cool span td dan di sini penutup td pembuka td penutup td lagi dan di sini penutup tr lalu penutup tabel dan di antara td sini saya membuat input dan type tag lalu uh, name buat btn dan value dan di sini saya simpan jika saya pergi ke sini dan enter maka saya sudah mempunyai uh, sesuatu yang lebih menarik dan teratur di sini dan di sini ini input saya mau mengganti di tipenya itu submit dan jika saya simpan lalu saya interview, ini saya sudah mempunyai tombol. Selanjutnya, saya membuat fungsi insert, dan jika di sini sudah ada semacam ini, lalu di bawah sini saya memberikan if untuk mendeteksi tombol dan disini saya memberikan iset dolar pos dan di disini buat btn semacam itu dan dibuat btn saya membuat beberapa Variable dolar judul sama dengan dolar pos pada prinsipnya semacam ini. Titik koma dan di sini adalah judul. Lalu saya copy di sini base, lalu di sini isi dan saya berikan isi di sini lalu saya memberikan satu variabel lagi yaitu waktu SKR waktu sekarang sama dengan time semacam ini dan sekarang saya sudah mempunyai semacam ini saya perlu mendeteksi dengan if lagi, jika empty dan di sini langsung saya membuat dolar judul. Jika judul telah diisi dan di else, oke. Okay. Semacam itu, dan di sini saya memberikan if lagi, dan di if saya memberikan dolar, tanda seru, empty, dan dolar isi, dan di sini saya memberikan else, saya copy. Mengisi isi artikel mungkin semacam itu, dan jika semuanya telah diisi di sini, saya mau memberikan fungsi input insert ke database, dan di sini langsung saya membuat MySQL query dan titik koma lalu di sini tanda semacam ini dan insert into uh, artikel dan di sini velus dan jika kita lihat di artikel saya mempunyai 1 2 3 4 5. Oke, saya mempunyai 5 dan di sini saya juga memberikan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Terakhirnya tidak tidak bisa diberi koma. Dan di sini karena dia auto increment kosong dan di sini adalah nomor ID. Dan di nomor ID kita perlu mendeteksi dari anggota dan saya membuat dollar agg s session agg sama dengan dan di sini saya menuliskan my sql query dan semacam ini tanda kutip